Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Sidiseng Benileh Apa kabar teman-teman Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Diberikan kelancaran dalam segala hal Dan juga dimudahkan dalam beraktivitas untuk mencari rezeki Setiap harinya ya teman-teman ya Amin nah, Kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana caranya menyingkalkan Akun Bupaya customer kita Dengan akun driver kita ya nah, Karena tadi siang Saya ketemu teman driver Ya, ganti nomor nya Sedangkan nomor nya itu sudah tidak aktif, tidak bisa digunakan. Sedangkan akun GoPay customer-nya masih di akun yang lama, sehingga pada saat melakukan tarik GoPay akan masuk ke nomor lama. Jadi, tidak sinkron ya antara GoPay customer dengan GoPay drivernya. Bagaimana cara menyingkalkannya? Nanti akan saya berikan tutorialnya. Namun, sebelum kita masuk ke tutorialnya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar kita ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel SIS oke teman-teman kita lanjut ke pembahasannya ya jadi saat kita mengganti nomor koparna kita itu nomor akun customer kita tidak serta-merta akan singkron ya jadi pasti akan masih berada di nomor yang lama jadi saat kita melakukan tarik gopay ke akun customer otomatis masuk ke nomor lama untuk menyentronkan akun gopay customer dengan akun guru partner kita ikuti video berikut ini ya teman-teman Oke teman-teman, sangat mudah sekali bukan? Bagaimana caranya menginfronikan akun Gopay customer kita dengan akun driver kita? Jadi saat kita tarik Gopay ke akun customer, otomatis sudah ikon dengan akun Gopay kita yang baru. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.